Fenomena bulan mini yang muncul pada 2 Juli 2022 lalu Ternyata memiliki cerita baru yang cukup mengkhawatirkan Bulan mini bernama 2022 NX1 Yang ditemukan oleh dua orang astronom Zegors Duzan dan Jordi Camarasa Itu ternyata bukanlah objek langit yang dibayangkan sebelumnya Ada yang berpendapat 2022 NX1 adalah asteroid yang tertarik pada orbit bumi ada juga yang tepat menganggapnya sebagai sampah luar angkasa. Dan ada juga yang pula meyakini kalau objek itu merupakan pecahan bulan atau ejekta bulan. Hal itu kemudian dicoba diteliti oleh sekelompok peneliti dengan menggunakan teleskop besar Grand Telescopio Canarias di La Palma. Dari situ mereka memastikan asteroid 2022 NX1 tidak terlihat buatan atau bagian yang terlepas dari bulan Ukuran NX1 2022 atau 2022 NX1 ini diyakini antara 5 hingga 15 meter Menjadikannya sebagai objek bulan mini terbesar yang pernah ditemukan oleh ilmuwan Ukuran tersebut masih jauh lebih besar dari minimum yang dikonfirmasi sebelumnya Meski ukuran tersebut terbilang kecil untuk orang awam, rupanya bulan mini ini memiliki dapat menimbulkan bunyi yang cukup mengkhawatirkan, walau tidak menimbulkan kerusakan besar. Tabrakan tidak akan menimbulkan kerusakan yang besar, meski tetap akan menimbulkan bunyi ledakan yang mengkhawatirkan. Dalam pengamatan itu, 2022 NX1 masuk sebagai asteroid kategorika dan bisa dibilang sebagai bulan mini. Dalam perhitungan mereka, 2022 NX1 justru sebenarnya pernah terlihat juga di orbit bumi Tepatnya sepanjang 1980 hingga 1981 di mana 2022 NX1 terlihat selama 29 hari Setelah 2 Juli 2022, hal serupa kemungkinan juga akan terjadi di tahun 2052 Nah, teman-teman pecinta astronomi